Oke okay guys selanjut ke preset yang ketiga Oke okay, yang tadi cuma kamu sih di Tidak ada Oke, okay, guys, lanjut ke preset yang keempat. Oke okay guys selanjut ke preset yang kelima Oke okay guys selanjut ke preset yang keenam Oke okay, lanjut ke preset yang ke Oke okay, lanjut ke preset yang kedelapan guys so bad,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 Oke lanjut ke preset yang ke-11. Itu tuh cuman teman mabar aku aja, enggak sama arah bacot dewan sini anjing lo berdua gue solo. <susuk> Oke lanjut ke preset yang 12. <susuk>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 Oke, okay, lanjut ke preset yang ke tujuh belas. Oke, lanjut ke preset yang ke delapan belas. Oke, okay, lanjut ke preset yang ke-19. Oke, okay, lanjut ke preset yang terakhir yaitu ke puluh Oke okay guys begitu aja presetnya. Semoga kalian suka dan jika kalian suka kalian bisa share videonya ke teman-teman kalian ya guys ya. Oke okay, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Oke okay guys mengit, begitu aja presetnya. Semoga kalian suka dan jika kalian suka kalian bisa share videonya ke teman-teman kalian ya guys ya. Oke okay, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.